Halo selamat bersama saya di youtube kali ini kita membuat tutorial tentang pengisian sensus penduduk secara yang ketiga kita coba ini. cara pengisian sensus penduduk secara online. jangan lupa syarat-syaratnya kita siapkan aplikasi terlebih dahulu kita buka aplikasi sensus penduduk. Hmm. Hmm. Hmm. nampaknya jaringan hari ini agak kurang maksimal kurang bagus untuk sementara kayaknya pendaftaran online sudah tutup jadi kita tidak bisa melakukan pendaftaran online akan dibuka kembali pada bulan September ini, untuk periode ketiga jadi untuk teman-teman, ya harap bersabar. Pada bulan September baru bisa melakukan pendaftaran online. Terima kasih. Salam dari saya.